selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan Juni tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Leo di bulan Juni tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Juni tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kenisanya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Leo di bulan Juni tahun 2020. Pertama di dalam kategori support energi kesehatan. Selanjutnya di dalam kategori support energi keuangan. Selanjutnya di dalam kategori support energi pekerjaan dan karir. Selanjutnya di dalam kategori support energi hubungan asmara. Dan jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Leo di bulan Juni tahun 2020. Di sini kartu per kategori sudah kita dapatkan dan saatnya kita membuka dan membacakannya. Pertama, di dalam kategori kesehatan Leo dan kartunya adalah Six of Swords ataupun 6 Pedang secara umumnya Six of Swords itu diartikan sebuah pengalaman hidup yang berbuntut kesehatan akan menurun di sini kesehatan cowok leo tidak akan mengalami apa-apa di bulan Juni tahun 2020 namun di satu sisi ia selalu kepikiran ataupun memikirkan serta membayangkan Bagaimana kehidupannya kedepannya di sini juga kelihatan bahwasannya Leo akan susah tidur malam namun itu tidak akan berdampak negatif kepada kesehatannya di sini kesehatannya kelihatan stabil saja namun di dalam satu sisi ia selalu memikirkan kedepannya ataupun memikirkan perjalanan hidupnya bagaimana kelanjutannya dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of pentacle secara umum Queen of pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya untuk kesehatan seorang Leo, di sini menggambarkan kesehatannya tidak akan mengalami apa-apa. Namun, di satu sisi, ia selalu memikirkan dan membayangkan bagaimana perjalanan kehidupannya untuk kedepannya dan ia mendapatkan support energi dari seorang pasangan agar seorang Leo menjaga kesehatannya dan tidak terlalu memikirkannya, namun hanya menjalankan apa yang ada di depan matanya. Di sini, pasangan akan memotivasi dan mensupport Leo untuk menjaga kestabilan tubuh dan menjaga pola istirahat yang bagus. Selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang leo di bulan Juni dan kartunya adalah 2 of pentacle ataupun 2 koin Secara umum 2 of pentacle itu diartikan proses kestabilan ataupun suatu kestabilan dan ingin mengambil langkah ingin keluar dari zona nyaman ataupun zona stabil dan keuangan seorang Leo di bulan Juni tahun 2020 itu kelihatan keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa Pengeluaran dan pendapatan akan stabil-stabil saja dan di satu sisi seorang Leo ingin mengambil langkah ataupun tindakan yang menunjang keuangannya akan lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020. Di sini langkah tersebut akan Leo lakukan dengan tujuan memperbaiki keuangan serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Leo adalah King of Sword secara umum King of Swords itu diartikan seseorang yang dewasa ataupun seseorang yang lebih senior daripada seorang Leo di sini kelihatan bahwasanya seorang Leo keuangannya memang di dalam proses kestabilan ataupun di dalam suatu kestabilan dan ia ingin mengambil langkah untuk memperbaiki serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan di sini seorang King of Swords ataupun yang lebih senior daripada seorang Leo akan memberikan masukan dan memberikan petunjuk kepada seorang Leo untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juni tahun, 2020 dan di sini seorang Leo akan menanggapi secara positif dan merespon secara positif. Selanjutnya, kita ke kartu karet seorang Leo di bulan Juni, dan kartunya adalah "Two of One" ataupun "Dua tongkat Secara umum, ini diartikan dua tindakan: satu memilih dan satu ditinggalkan, dan di sini condong kepada sifat memilih di bulan Juni nanti seorang Leo akan dihadapkan dengan dua pekerjaan yang mana ia harus memilih satu pekerjaan untuk menunjang karirnya lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 di sini seorang Leo akan mengambil keputusan yang rumit sehingga di kesehatannya ia akan selalu membayangkan dan Merenungkan arah dan tujuan hidup serta pekerjaan yang diambilnya di bulan Juni tahun 2020, ia akan dihadapkan dengan dua pekerjaan yang di mana sama-sama mendatangkan keuangan serta sama-sama mendatangkan karir yang bagus. Di sini seorang Leo harus memutuskan di mana pekerjaannya yang benar-benar ia sukai dan ia nikmati. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of One secara umum page of one itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun di sini seorang Leo memilih pekerjaan di bulan Juni tahun 2020 dengan bersifat satu memilih satu ditinggalkan di sini kedua pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan secara bersamaan ataupun secara bergantian dan ia mendapatkan dukungan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri di sini Leo akan termotivasi apabila melihat seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Juni adalah two of cup ataupun dua piala. Secara umumnya two of cup itu diartikan bertemu seseorang bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk kejenjang yang lebih serius. Jadi untuk hubungan asmara seorang Leo di bulan Juni tahun 2020 ia benar-benar sudah bertemu pasangannya dan ingin memiliki komitmen bersama pasangan untuk melangkah ke depan ataupun untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Di sini, pasangan juga akan menerima seorang Leo, dan Leo akan menerima pasangannya juga. Di sini juga kelihatan seorang Leo dan pasangan akan sama-sama mendukung dan saling mendukung untuk menjalani kehidupan secara bersama ataupun kehidupan hidup bersama. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah... King of One secara umum King of One itu diartikan seseorang yang sudah tua ataupun seseorang yang sudah matang pikirannya yang tidak lain dan tidak bukan adalah condong kepada orang tua Leo dan orang tua pasangan Leo di sini seorang Leo dan pasangan sudah benar-benar menjalin komitmen untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dan disinilah seseorang orang tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua masing-masing seorang Leo dan pasangan memberikan support ataupun memberikan restu kepada seorang Leo dan pasangan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dan untuk kartu kesimpulan seorang Leo di bulan Juni tahun 2020 adalah di emperal Secara umum, di Emperor ini diartikan seorang raja yang berkuasa, seseorang yang berkuasa, ataupun seseorang yang berpengaruh di dalam kehidupan seorang Leo. Jika kartu The Emperor kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Leo di sini kelihatan, seorang Leo tidak akan mengalami gangguan kesehatan apa-apa, namun di satu sisi ia sering telat tidur ataupun sangat larut malam untuk tidur. Itu dikarenakan ia memikirkan bagaimana kehidupannya ke depannya dan perjalanan kehidupannya. Di sini, seorang pasangan akan memberikan dukungan serta motivasi kepada seorang Leo agar Leo tidak terlalu memikirkannya dan menjalankan apa yang ada di depan matanya. Dan di sini, di Emperor menggambarkan masukan dari seorang pasangan itu sangat berarti kepada seorang Leo, dan ia akan tanggapi positif. Di Emperor juga menggambarkan seorang pasangan adalah seseorang yang berarti di dalam kehidupan seorang Leo. Selanjutnya, jika di Emperor kita gabungkan dengan kartu keuangan di sini, kelihatan keuangan Leo memang di dalam proses kestabilan dan ia ingin mengambil langkah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020. Dan di sini seseorang yang lebih senior akan memberikan masukan dan motivasi dan menunjukkan jalan kepada seorang Leo bagaimana caranya untuk memperbaiki serta mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Dan di Emperor di sini menandakan seseorang yang memberikan masukan itu adalah seseorang yang sangat ia percaya dan sangat beraktif di dalam kehidupan seorang Leo selanjutnya kita akan menggabungkan kartu di Emperor dengan kartu karir sini menandakan karir dan pekerjaan seorang Leo bersifat memilih di bulan Juni tahun 2020 yang dimana satu harus dipilih dan satu ditinggalkan untuk menunjang karir dan keuangan lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 dan Page of One itu adalah seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun memberikan dukungan serta motivasi yang sangat positif kepada seorang Leo dan The Emperor di sini menggambarkan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun itu adalah seseorang yang sangat berarti di dalam kehidupan Leo tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri Selanjutnya jika kartu The Emperor kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Juni tahun 2020 seorang Leo bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan mendapatkan restu dan dukungan dari orang tua pasangan dan orang tua Leo sendiri dan disinilah di MPL menggambarkan bahwasannya restu dari orang tua pasangan dan restu dari orang tua seorang Leo itu sangat berarti untuk menunjang hubungan asmaranya yang lebih bagus lagi serta menunjang hubungan asmaranya yang sangat romantis di bulan Juni tahun 2020 Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan Juni itu berada di angka 6, 62, 22, 23, dan 34 Baik, mungkin cukup segi dari saya tentang ramalan seorang Leo di bulan Juni tahun 2020 Semoga bermanfaat Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian Agar yang lain juga tahu informasi ramalannya Akhir kata, saya ucapkan wassalam